Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, info terkini kawan eh, terkait masalah pilpres yaitu dimana ketua Joman ya Joko Imania, Pak Immanuel eh, mundur ya mendukung Pak Ganjar, ini ada videonya, eh, coba dengarkan kawan, ini ada sedikit videonya. Lipat, lipat, lipat, lipat. Ya, kita tidak membuka, Tapi masih kita tidak memilih masalah jalan. kita Terima kasih lagi dirusak. presiden Oke terima kasih uh, selamat siang selamat sore kawan kawan semua salam hormat saya Timmanuel Indonesia ke U. Joko Widodo baru baru ya baru baru baru baru luar biasa luar biasa ini terima gitu kasih. Ini... ada yang habis ini <tongan> <alarms> <tongan> tapi yeah, tapi okay. uh pertanyaan itu sekali apa yang kita harapkan dari Mas Ganjar. Ekspetasi ya, kita kan ke Mas Ganjar, kita akan Kita, kita berharap beliau ada gagasan apa. Ya, pertanyaan nah, itu sekali apa yang kita harapkan dari Mas Ganjar. Ekspetasi ya, kita kan ke Mas Ganjar, kita akan -kita kita bergerak beliau ada gagasan tawaran buat bantuan ini kita dipercaya. Nah, ternyata dalam berikan hmm. dua tahun ini, kita tidak menemukan itu. Kalau kedua, tidak ada keberanian di situ. Uh, uh, yang dilaporkan oleh ganjar terhadap uh, uh, penyampaian-penyampaian yang kiranya bisa diterima oleh publik. Itu urangkirkan ini yang tidak diperlukan, tidak diperlukan kita Bener, ya. Bener, ya. Bener, ya. Melukuh, sudah sudah nah saya yakin Mas Ganjar itu ke depan ingin menjadi presiden YouTube Indonesia, tidak menjadi presiden Republik Indonesia. Kalau soal kreasi kontemporer sih kuat top Ganjar, mungkin di situ kali ininya nya tuh Mas Ganjar namanya <San> hey, nah, baik saudaraku, jadi ternyata yang selama ini Pak Ganjar didongungkan untuk uh, ikut kontestasi capres 2024 Ya, Yang selama ini juga men, eh, belum didukung oleh PDIP Walaupun kalau kita lihat ya Hampir di seluruh Indonesia ada pernah berkibar balikonya Pak Ganjar Nah ternyata salah satu eh, kekuatan relawan yang memviralkan Pak Ganjar selama ini adalah Ipa Emanuel yaitu Jokman ya Jokman itu artinya relawan eh, Jokowi Mania ketua umumnya nih yang tadi Habis itu mendukung Pak Ganjar Nah, alasannya kan kita sudah dengar bahwa uh, Pak Ganjar tidak punya gagasan, tidak punya nyali, dan sebagainya. Nah, ini kawan. Nah, artinya uh, ini beransur-ansur akan pudar ya, akan pudar uh, Pak Ganjar untuk ikut menjadi uh, kontest kontestasi Capres 2024. Nah, berarti sekarang yang paling menonjol adalah Pak Prabowo Subianto, yang kedua adalah Pak Anies Baswedan. Namun belakangan saya melihat bahwa uh, Muncul saya lihat itu ada singkatan Praga Praga Prabowo Ganjar Nah mungkin kalau cowok pres masih bisa ya nah, Kita akan lihat Nah siapa lawannya kira-kira kalau Pak Prabowo Ganjar ini kuat ya uh, Kuat enggak Karena informasi isu-isu yang, yang saya dengar Bahwa Pak Prabowo ya sekarang didukung oleh Pak Jokowi, nah otomatis orang-orang Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo, walaupun mungkin ada satu dua yang eh, tidak mendukung ya dari eh, kelompok Pak Jokowi, tapi kalau mayoritas pendukung Pak Jokowi mendukung ke Pak Prabowo ditambah dengan loyalis Pak Prabowo, nah ini sangat sengit dan peluang eh, peluang sangat besar untuk menang kalau Prabowo Ganjar ini didukung oleh Eh, orang-orangnya Pak Jokowi nah sisa nunggu Pak Anies siapa pasangannya ya siapa pasangannya yang jelas ini yang namanya uh, politik ini eh, cair nah kita tidak tahu juga seperti apa nanti di KIP ya kan koalisi KIP ada itu yang dimotori oleh Golkar Pandang P3 apakah akan memunculkan uh, Pak Erlangga sebagai calon presiden 2004 ya, entah berpasangan dengan siapa Nah kita akan lihat, kalau memang Pak Ganjar yang dimunculkan, mungkin ya pasangannya Ganjar Erik, ulangi eh, Erlangga Erik, Tohir. Nah bisa jadi muncul tiga pasang, ya misalnya ya, ini misalnya kalau saya ya tetap Pak Prabowo sebagai presiden ya, karena dari dulu saya uh, memang Pak Prabowo, mungkin Prabowo Ganjar, Anies Ahy, uh, kemudian... Erlangga, Erick Thohir. Nah, ini bisa dilihat seperti apa kekuatannya yang akan bertarung ini nanti. Ya, yang jelas kalau sekarang saya mengikuti Pak Prabowo masih paling atas, apalagi kemarin habis eh, hari ulang tahun Partai Gerindra semarak ya, dan belum ada waktu untuk kampanye. Nah, ini kawan. Nah, di sini saya senantiasa berpesan ya kepada sahabat Kurang Indonesia, khususnya para netizen yang ada di channel saya. Maupun yang di luar channel saya yang nonton video ini saya berpesan ya Janganlah memutus tali silaturahmi Sebagai saudara sama anak bangsa Indonesia Walaupun berbeda pilihan dalam capres 2024 yang akan datang Tetap kita saling uh, komunikasi Ya baik di medsos maupun di, di luar medsos Karena persatuan Indonesia itu adalah yang paling utama Bagaimana menurut sahabatku? Bagikan videonya kawan.